percaya kebesaran Tuhan. Mengapa harus tunggu panjang? Tentara datang untuk kemanusiaan. Mengapa nggak setiap Seperti ini Mengapa harus tumbuh bencana Kita rela sisihkan harta untuk sesama Mengapa sahabat dengan alam aku menangis lihat hari ini tetapi tersenyum. bersatu